Orang mungkin tidak menyangka kalau di Jakarta yang kota metropolitan seperti ini ada Hal seperti itu masih ada, padahal sebenarnya amat sangat banyak Dari dari pertunjukan kecil di gang-gang kecil sampai istana negara itu ada Amat sangat berkembang sih Saya dan Kalanari itu lebih mengarah ke bentuk uh, side specific theater gitu ya. Jadi itu teater-teater yang tidak dipertunjukkan di ruang-ruang khusus pertunjukan dan dengan format yang demikian, kami konsepnya lebih intim dengan penonton. Lebih lebih dekat secara fisikal juga, sehingga dalam istilah kami, penonton itu sampai bisa mencium bau keringat uh, performer ketika bermain. Kalau sebelum pandemi itu hampir nggak pernah ada libur ya? Jadi kayak... Kita punya latihan rutin, terus kemudian ada agenda yang semuanya berjalan rutin seperti diskusi, kemudian uh, seminar, latihan, workshop, banyak sih mas. Dan itu ya itu, itu reguler ya. Kita punya punya latihan tiap seminggu tuh dua kali, terus kemudian satu bulan kita punya tiga kali diskusi temen ngobrol. Terus kadang kalau misalnya ada teman seniman gitu residensi kita kolaborasi bikin workshop oh tak terasa yang beku gitu ini mau ngapain sih apa yang terjadi gitu dengan dunia luar gitu gitu kan tapi terus kemudian iya mencoba adaptif ya karena saya percaya manusia tuh makhluk yang paling adaptif gitu tapi itu kayak perlahan gitu loh mas oke tiga bulan pertama nih kayak, kita harus ngapain dulu nih gitu gitu kan dan kalau kami sih memastikan bahwa kami semua tetap sehat, baik, dan menjaga kewarasan itu kayaknya paling penting yang utama sih. <laughs> Karena itu kayak beyond theater gitu loh, itu melebihi nilai-nilai yang inilah, nilai manusiawi lah, nilai manusia lah. Kita hidup di planet yang sama gitu-gitu kan. Jadi itu dulu sih, jadi benar-benar memastikan teman-teman sekedar berkabar, itu kan kadang sesuatu ya di saat pandemi itu. Benar-benar menanyakan sehat, kalian sehat enggak? Jadi itu sih yang kami, kami ini pertama lagi. Akhirnya, yang saya lihat, yang saya observasi itu adalah kawan-kawan saya. Itu kemudian ya, mereka melakukan pekerjaan yang yang istilahnya ya sebenarnya mereka pernah lakukan atau tidak pernah mereka lakukan, tapi mau tidak mau harus mereka lakukan, kayak misalnya jual beras atau misalnya menyediakan jasa jahit menjahit gitu atau menjual kerupuk atau buat warung bantu orang di warung gitu gitu semacamnya istilahnya selama asap bisa mengepul, apa tungku bisa mengepul lah ya istilahnya jadi gitu lalu kemudian untuk keseniannya sendiri karena kemudian kan karena tidak ada kon tidak ada acara-acara yang bisa diselenggarakan di ruang offline maka kemudian muncullah Uh, beberapa orang, beberapa pihak seniman mulai memunculkan yang disebut sebagai pertunjukan virtual. Gitu tadi. Pandemic happen and then and then all the uh, tourist uh, business in Bali uh, get uh, I mean like infected with that one and then so I'm just home and at, at the moment at the beginning stay home and uh, but you know like if i'm just stay home not doing anything maybe my mind will be sick and my body will be sick also and then i'm i'm just thinking okay i must do something because we all we all born as a creative people like a, as a dj as everyone in a in a tourist tourist business i think it's creative people you know they can make everything happen Every day, every day, you know, like and then so I just thinking, thinking, and then I'm starting making. So I'm just thinking about uh, how to make exercise my body and also my mind. So I make a first time in Bali uh, a group a bicycle messenger. So I'm starting building again my bike, my bike, and then starting with two friend of mine, and then we starting pick up the stuff and, and send to the, the, the person that ordering. And then so, and I don't realize it's become bigger, bigger. And now we have like 50% in bicycle messenger in Bali. And so, so we have in Ubud, we have in Nusa Dua. We have in Jimbaran, uh, we have in Kuta, we have in Changu. We are also Indian Pasar, of course, because I live in Indian Pasar. And then, so yeah. It's our body and my mind uh, harmony. Dan luas bisa menyapa penonton, bisa komunikasi, bisa interaktif penonton. Tiba-tiba penonton kami hanya dua mata kamera itu juga ada satu apa ya uh, nyawa kami yang hilang tidak ada kejegatan. Meskipun waktu itu juga kami menghadirkan penonton. Uh, yang memang harus hadir, tapi itu teman-teman kami sendiri yang kami undang secara khusus karena beberapa lapan laporan kami eh, punya kecenderungan eh, sedikit komedi, jadi kalau komedi tidak ditertawai oleh penonton karena ada respon itu, itu juga eh, menurut kami juga aneh. Ini lucu tapi ketawanya template mesin seperti tayangan-tayangan hari ini itulah juga. Hati kami agak nyampe, kayak tidak tega gitu. Uh, apa yang menarik kemudian adalah bagaimana penonton bis, bagaimana penonton itu hadir dalam teater virtual. Dan ini uh, semacam cermin baru ya bagi teater gitu, bagi teater bagaimana menyiasati ruang-ruang yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Ruang-ruang gitu. yang memberi keterbatasan untuk pertemuan pertemuan langsung katakanlah seperti itu dan ruang-ruang seperti ini kemudian walaupun kehadirannya sangat tiba-tiba tapi saya yakin misalnya hal-hal seperti ini akan menjadi menjadi sebuah refleksi menjadi sebuah kubangan ide gitu untuk teater selanjutnya katakanlah teater post pandemik gitu katakanlah seperti itu ya istru itu justru dunia dunia literasi atau dunia wacana gitu dunia penciptaan pengetahuan teater itu justru menjadi lebih lebih gencar gitu karena orang kemudian sekarang ya seperti kita lihat orang banyak membuat diskusi gitu webinar lah segala macam gitu wacana aja isinya gitu e, jadi wacana itu seakan-akan meledak gitu e, orang mencari seakan-akan mencari e, wacana yang selama ini belum pernah belum pernah diangkat gitu Ini sih, saya, kami tuh merasa bahwa uh, teater tuh harus jadi jalan untuk um, melihat ke dalam diri manusia lagi gitu, bahwa ada nilai-nilai penting yang itu tuh ya itu tadi yang saya bilang beyond teater itu kayak uh, ada nilai yang memang harus harus diupayakan bersama gitu sebagai manusia dan ya selama kita selama kita masih di planet yang sama gitu, saya kira usaha-usaha itu masih tetap tetap tetap akan ada gitu itu nggak akan nggak akan hilang gitu bahwa teater akan tetap bertemu dengan penontonnya saya kira tidak semudah itu digeser oleh panggung virtual sih atau panggung online yang saat ini marak gitu dan ini sih kami juga nggak terlalu yang ya itu tadi ndeso tuh loh mas nggak yang apa ya ikut-ikutan tren gitu loh wow oh, semua bikin teater online kita bikin yuk gitu karena yang tren itu akan cepat pudar gitu <laughs> itu keyakinan kami sih gitu Ya kalau mau dipaksa bikin pertunjukan online bisa gitu ya, sepuluh menit, 15 menit. Tapi ya itu tadi lebih melihat, bener nggak sih kita butuh pertunjukan online gitu? Bener nggak sih bahwa kita bisa ngomong lebih nih gitu-gitu? Jadi ya udah gitu, nggak usah, nggak usah maksa gitu. Kita lihat, belajar, mengamati gitu, baru kemudian nanti ngegas lagi. Gitu sih, nggak mulu-mulu kami Sebenarnya udah mulai banyak bermunculan konten-konten karawitan, pewayangan di YouTube. Itu sebenarnya muncul kebanyakan itu karena dari rasa si senimanya itu sendiri Kayak aku ingin membagikan uh, apa yang saya punya melalui YouTube Jadi kayak sukarelaan untuk membagikan virtual hmm. Jadi tidak semuanya tuh harus terkara uang gitu loh Membaca lagi apa sih makna kehadiran teater bagi kita sekarang gitu Di masa-masa pandemi seperti ini butuh nggak sih orang teater gitu katakanlah seperti itu ya atau kalau pun butuh dalam bentuk seperti apa gitu saya sendiri lebih eh kemudian lebih untuk melihat kembali ke akar-akar apa sih itu sebenarnya teater gitu. seperti apakah keberhadapan apakah itu narasi yang penting Bagaimana narasi? Apakah benar Bagaimana narasi disampaikan yang penting? Nah, pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti itu kemudian yang saya yakin nanti akan mempengaruhi e, kerja saya gitu. For all my friend I'm just saying like just being creative because creativity is like kind of like a, one way to show. You that you are really so This was this what I always thinking to me.